Kalau untuk R3 itu nah. promonya promo umum nih, promo ya, umum. umum. Ah. Dp 5 juta aja deh. DP 5 juta? DP lima juta aja. DP 5 juta ya, teman-teman. Angsurannya berapa tuh? Angsurannya cuma 5,6. 5,6, 4 tahun. tahun 5 tahun. R7 eh, hmm. ya. Oh. Aku kasih DP-nya untuk Excel 7 mulai dari 6 juta. 6 juta. 6 juta. Angsurannya nggak usah sampai 6 jutaan, angsurannya eh, masih di 5.000. Ini nggak bercanda nih, 6 Nggak bercanda, nggak bercanda. Eh, gila lu. Angsurannya 5, sekian lah, 5,5 up. 5,5 ke atas ah, untuk tenornya. 5,7 lima tahun. Lima tahun. Oke, kembali lagi di Derosa Auto. Terima kasih buat teman-teman sebelumnya yang sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa. Nah, teman-teman pada kesempatan ini kita akan memberikan promosi lagi. Tentunya di Suzuki. Dan tentunya bisa memberikan rekomendasi buat teman-teman yang mau cari-cari mobil baru ya Mbak ya Betul. bersama Mbak Melani lagi Gimana kemarin Mbak? Baik-baik Mbak Ambedi baik Sehat selalu ya Sehat Terus Semangat Semangat okay. harus wajib Oke okay. okay. Dengar-dengar banyak promosi ya kalau ditanya promo pasti ada pasti terus pasti ada ya, ada dan terus. tentunya banyak ya banyak, banyak banget. banget, hampir all unit ya promonya oh, ada all unit, all unit, UED nah promo. itu dia yang akan kita bahas okay. karena banyak teman-teman yang penasaran hmm. nih tentang promo mobil baru, tentunya Suzuki oh boleh, okay. boleh, okay. boleh, boleh. mbak kita mulai ya mbak ya, boleh, boleh, sebelumnya silahkan disebutkan alamat boleh, Suzuki ya, ya. oke okay. uh, halo semuanya, ketemu lagi sama Melani kebetulan Melani salah satu sales marketing Suzuki SBT Sejahtera Buana Trada cabang sawangan Okay. Nah, untuk uh, showroom kita ini posisinya letaknya di Jalan Raya Sawangan nomor 48 ya. Tapi kalau mau lebih gampang lagi itu patokannya persis di depan Polsek Pancoran Mas. Polsek Pancoran Mas. Polsek Pancoran kita persis di depannya. Jadi biar kadang Mbak suka nyasar ya. Betul. Jadi aku kasih patokan paling gampang Betul. aja. Oke, okay, nomor teleponnya Mbak Melani nomor teleponnya di 0857-1608-0711. Okay. Tersambung via WhatsApp ya? Betul, okay. 28 jam. Barangkali Mbak Melani ada media sosial? Media sosial kita ada Melani ada website juga ada Oke, klik disebutkan. aja website Melani di nanti semua promonya akan keluar di situ. Oke. Selain Tapi lewat website, YouTube promonya beda lagi nah. lewat channelnya Bang Deddy nanti ada tambahan. Lain-lain ada lagi. Ada lagi apa ada. tuh? Facebook ada. Facebook Tapi kalau misalkan tetap dia di, uh, di web udah ngeling semua. Oke nah, di web ada ya. Ada. Oke. Tuh teman-teman buat yang mau kepo bisa langsung klik uh, websitenya Mbak Melani ya. Betul. Ada di kolom deskripsi. Betul teman-teman langsung klik deskripsi langsung klik aja nanti keluar semua promo-promonya betul oke yang pertama kita apa nih pak kita, kita bahas XL tujuh XL tujuh namanya udah XL XL tujuh ya? ini ini kita juga betul, ini, ya, kan? betul. kalau untuk XL 7 promonya mm. Melani sih sekarang ngebukanya untuk yang 2023 2022, 2023, tapi dua udah dua ada untuk nick 2022 masih ada tapi hanya saja stoknya itu udah rebutan banget ya Bang Deddy. Gitu. Jadi aku gak ya? bisa pastiin yang ready yang mana. Gitu. Karena memang, ya ibaratnya stoknya ini udah sekarat. Betul. Gitu. Jadi, tapi ada-ada tapi hanya saja uh, stoknya sangat terbatas. Betul. Sisa-sisa gitu. ya? Perjuangan. Sisa perjuangan. <laughs> Namanya aja XL. XL itu kan besar, besar ya Bang. Ya? Besar, betul. Betul. Betul. Betul. Betul. betul. Ditambah 7. Jadi udah besar, uh -uh. buat tujuh penumpang gak bakalan... Gak bakalan sempit, gak bakalan, gak gak bakalan bermasalah juga. Betul. Gitu ya. Jadi mobil ini benar-benar diciptakan untuk teman-teman yang porsi XL betul seven betul okay. keluarga besar keluarga terendahnya berapa pak untuk dua ribu kalau untuk kita bicara yang Nik dua ribu dua tiga ya untuk yang XL tujuh oke okay. itu nicknya dari yang tipe terendah dua ratus lima puluh empat delapan ratus kita mulai yang dua ribu dua tiga ya ada cashbacknya dua okay. puluh juta up dua puluh juta up nah, jadi kalau misalkan untuk pembelian cash dia enggak sampai dua ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh juta mobil dua ratus tiga puluh an lah ya kalau untuk yang tertingginya, okay. itu tipenya alfa, alfa dia uh, itu OTR dua ratus untuk okay. yang di dua ribu oh. jadi kalau untuk pembelian cash ya, dia sekitaran di dua 27. ratus Untuk promo yang paling bagus nih, kredit gimana teman Kredit, kalau untuk kredit, uh, kita ada promo DP ada, oke okay. ya kan? Terus kita promo tenor panjang juga ada, oke. Okay satu sampai satu sampai 8 tahun 8 terus tahun ada, masih bisa nah, hmm. terus ada juga promo uh, okay. khusus PNS BUMN itu ada promo PNS itu bisa DP Ceper dengan tenor sampai tujuh tahun Oke okay. jadi artinya dengan DP yang rendah konsumen bisa dapat angsuran yang lumayan ringan Oh ya. gitu. karena kan biasanya kalau DP rendah itu otomatis angsurannya tinggi betul kan kalau dp-nya besar otomatis angsurannya kecil betul nah khusus yang ini dp-nya enggak terlalu tinggi oke okay. angsurannya lumayan ringan nah, nah pengen penasaran nih. Promonya berapa sih Mbak DP-nya untuk BUMN dan PNS? Kalau untuk BUMN itu enggak uh, untuk DP ya, DP sekitar okay. 10 sampai 19 juta. 10 sampai 19 ya. juta. Tapi masih bisa nego tuh. Masih. Masih bisa nego. Ya. Kalau untuk angsuran aku kasih rate aja ya, ya di sekitar 3 jutaan. Nah, BP DP 10 jutaan. 10 sampai 19 juta. Oke. Okay. Itu ada di 3,5an sampai uh, 3,9an 3,5 sampai 39 sembilan Tenornya berapa tahun? Tenornya bisa sampai tujuh tahun 7 tahun Itu iya. teman-teman promo untuk PNS sangat menarik DP-nya luar biasa worth it Dan bunganya juga lebih beda iya, ya beda karena oh. memang ini kan promo spesial. Promo spesial, ya. Ya, ada teman juga teman. promo Lebaran. Karena kan bentar lagi mau Lebaran nih. Betul, ya kan? betul, nah, betul. buat konsumen yang memang uh, udah ada rencana mau pengen ganti mobil, pasti. Uh, ambil mobil baru, pasti, jangan betul. mepet nepe betul, ya, betul. Lebaran udah punya, limitnya iya. udah bisa dibawa. Tapi memang rata-rata nih dimanya pas banget ya. Betul. Karena udah pas banget momen buat uh, trade in. Rata-rata. Buat teman-teman yang mau trade in bisa langsung ke Mbak Melani. Mbak Melani siap ya Betul. Untuk bertambah untuk Dan mobil bekasnya pun dihargain yang bagus, Sesuai ya. dengan Kita kasih yang terbaik Harga yang baik ya Betul. Betul. Nah buat yang umum nih Mbak mm -mm. Kita pengen tahu Itu dari PNS mm -mm. Yang umumnya apa? mau umum Oke boleh okay. XL7 ya uh. Aku kasih DP nya untuk excel 7 Mulai dari 6 juta 6 juta? 6 juta Angsurannya gak usah sampai 6 jutaan Angsurannya eh, masih di 5 Ini 5. gak bercanda nih Gak 6 bercanda juta. Gak bercanda Wih, gila lu. Angsurannya 5, sekian lah 5,5 apa lima ke atas ah, untuk 5, tenornya lima tahun lima tahun ya jadi pokoknya jangan sungkan-sungkan telepon melani kalau memang nggak bisa ke dealer melani yang ke sana kita bawain test drive nya siap mau ke rumah mau ke kantor Bebas, mau ke kafe sekalipun gak masalah siap, <laughs> siap. <laughs> pokoknya online gas, gas, gas, gas, gas terus ya kan nah kalau untuk otr itu yang terendah ya okay. kalau yang tertingginya dia yang sport okay. yang metik itu di dua ratus sembilan 500 oke nggak sampai 300 juta Gak sampai juta Gak sampai udah nih 2023 kalau memang mau trade in jangan ragu-ragu untuk ngomong unitnya apa apapun brandnya kita terima okay. gitu motor juga kita terima okay. nah, motor ya. bisa ya bisa bisa okay. kalau begitu kita bicaranya langsung ke promonya aja baik-baik. Oh, kan ya. promo. okay, ya. ini yang pastinya banyak ditunggu-tunggu ya kan nah. karena memang Aku ngejar promonya ini untuk lebarannya. Untuk lebaran, ya kan? teman-teman bisa Betul. cepet. Nih. Karena kalau prosesnya dari sekarang pas nih pas lebaran, STNK-nya juga sudah jadi, bang Deddy. Jadi iya. udah bisa dipakai. Benar. Itulah nanya Kenapa kita nggak mepet-mepet? Gitu. Karena memang untuk STNK tuh makan waktu dua iya. mingguan nih. Dua sampai tiga minggu. minggu kalau untuk R 3 itu nah. promonya promo umum nih, ya, udah mau DP lima juta aja deh. DP lima juta. DP lima juta, juta ya teman-teman. Angsurannya berapa tuh? Angsurannya cuma lima koma enam. tahun. Lima tahun. tahun. Eh, tahun. Hmm. DP-nya berapa tadi? Lima juta aja. Tegasin buat tolong. Lima juta aja. 5 juta Loh, doang. mobil baru, ya kan? Kalau mobil baru, angsurannya cuma lima koma tahun. Gak pakai lama-lama, lima tahun. 5,6 koma hmm. DP-nya goceng. DP-nya goceng. Motor, motor. Bisa, enggak bisa ya, ya? Ah, 5 juta mobil baru. Motor Suzuki tahun 2010. <laughs> <laughs> dapat 6 jutaan. Betul kan? Iya, balik ya. Nah, ini dia dapat mobil, mobil nyaman buat keluarga, mobilnya irit. Okay. Terus bonusnya udah dapat free service sampai uh, 100.000 km apalagi iya. yang, lain, cakep, udah, kan? yang penting dibantu datanya yang penting terbuka sama aku ngomong langsung apa kendalanya nanti kita cari solusi betul sampai betul. bisa ya betul tuh jaminan dari Mbak Melani dibantu dengan DPC gitu yang penting teman-teman fair terbuka Betul, dari awal gitu jadi betul. aku tahu nih nyari-nyari jalan keluar gimana bener jangan teman, teman lihat data juga ya Betul. Tapi Aku disarankan DP 25 persen. Ada yang instant approve. Betul, ada. Kita ada. Ada. Ada yang one day approval. One day approval. Ada. DP 25 persen tuh. No, one day approval. Ada tiga puluh jutaan enggak kira-kira? Kalau untuk dua puluh tergantung unitnya, karena step stepnya beda-beda. Untuk l ini... kira-kira ada tiga puluh jutaan one day service. Ada. Ada. Tiga puluh juta pas Tiga puluh juta. Tiga puluh juta no, lebihan. No, one day approval. One day approval itu pasti oke. Okay. Oke. Okay. Walaupun saya kalau lima. Oke. Okay. Pol oh, 10 sekali pun Oh, 10 enggak ada, uh, Bang. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada ya. <laughs> <laughs> Pokoknya teman-teman yang yang enggak mau pusing, uh -uh. keluarin DP gedean. Betul. Pasti approve, pasti, pasti oke. Okay. Dan juga untuk promonya enggak bakalan dimurahin. Betul. Dikasih Betul. yang terbaik ya. Betul. Jaminan ya. Jaminan. Oh, jaminan garansi. sama Melani garansi. Benar. Garansi. Ada komper di luar. Ngomong aja. Teman-teman bisa ngomong langsung ke melani Nanti kita fight ya. Pasti fight diberikan angka terbaik. terbaik. Gitu. Ada lagi? Kalau untuk R3 sih itu aja promonya tapi kalau pengen tanya lebih dalam lagi, lebih detail lagi karena kan setiap konsumen rata-rata punya kebutuhan masing-masing. Okay, ada yang bener. mau DP segini, ada Betul. yang tenor segini, Betul. ada. Yang... Ngomong aja langsung nanti kita cariin, kita Betul. hitungin, cocok ketemu langsung jadi proses, ya beres. Oh. Jadi simpel aja. Iya ya kan? <laughs> ada lagi? Sudah kalau untuk R3. Kita geser kita ke... ke mobil usaha. Mobil pick up komersil. Mobil komersilnya. Di... Nah, buat yang komersil kita Empat di pinggir jalan, nih. Nah, karena empat, empat, Karena ini benar-benar empat, nih. benar benar. Mobilnya buat benar-benar buat kerja. Benar. Nah, Oke, okay. gitu empat, empat, di luar. empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, Oke, okay. untuk harga OTR-nya Mbak Merani oh, silakan. Kembali lagi kita bicara harga OTR. Oke, okay. untuk tiga itu harga paling murahnya tipe FD seratus enam tiga enam ratus. Seratus enam tiga enam ratus enam ratus. Itu yang FD, FD. yang WD-nya, yang WD-nya itu seratus tujuh, eh, seratus enam empat enam ratus. Seratus enam empat enam ratus beda sejuta ya. Beda sejuta yang ACPS-nya, yang ACPS-nya mulai dari satu tujuh satu enam ratus. Sampai tertingginya satu tujuh dua enam ratus. Satu tujuh dua enam ratus beda sejuta juga sejuta, ya. Oke okay. Itu yang... FD WD sama FWD, oke, betul. oke. Dia ada dua tipe ya. Dua tipe. Oke. Nah, Bu untuk ini mesinnya menggunakan R3 ya? Iya. Buat kendala nggak ada ya? Nggak ada lagi ya? Kendala kendala, kendala itu mesin. Oke, dijamin mobilnya mesinnya bandel. Bandel, irit. Irit, nah, bertenaga dan betul. responsif. Cocok dan muatannya banyak. Benar. Ah, benar. Karena benar, karena udah benar. model kayu nggak kan model lebih ya? ya. Lebih lebar, lebih panjang. Betul. Cocok buat teman-teman yang mau usaha cocok banget. Cocok banget. Nah, OTR udah. OTR udah. Diskonnya berapa, ya, Mbak? Diskonnya aku nih, Kak. Kasih, kasih yang gede, Mbak. Benar, 2023 nih, ya? Oke. Okay. 30 juta up 30 juta off. 30 juta off. Lu yakin, Mbak? Yakin. Enggak salah nih. Enggak salah. Wih, gila lo, paling gila lo. 2023 dapat 30 Diskonnya 30 off. 200 kilo 120-an dapat mobil baru nih. Enggak sampai 30, Mbak. Enggak sampai 30, 30 ya. Iya, lo beneran. Mau oh, ngapain? Beli mobil bekas. Enggak hmm, ngapain. pickup itu terkenal ratnya lebih tinggi Betul. ya. Kalau untuk bekas loh. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau kredit mobil bekas, saya sarankan mendingan mobil baru. Betul, saya. Selisihnya nggak jauh. Bener. Iya, bahkan DP-nya lebih murah nah, loh. benar. Siapa yang tahu Mbak DP-nya berapa, Mbak? Nah, kalau untuk DP, aku kasih dua pilihan. Oke. Okay. Ya. Aku bisa kasih di DP 3 juta. DP 3 juta? Aa. Ini bener nih? Beneran. Nggak bohong lagi nggak bohong. nih. DP 3 juta? DP 3000. Tapi kalau uh, mau lebih uh, eh ya, lebih apa ya? Lebih bagus lagi yang 5 juta paket all in. Jadi udah nggak keluar apa-apa. Maksudnya kayak gimana tuh? Coba nah, Kalau misalkan DP 5 juta, itu angsurannya kan sedikit lebih ringan. Ya hmm. -an. Angsurannya 3,6 jutaan. Selama berapa tahun? 5 tahun. Eh, beneran? Jadi itu DP 5 juta udah nggak bayar apa-apa, udah input pikir pertama sudah, oh. ya kan? Udah dapat dalam ah, air, antikara, oh. sudah, semua udah semua tinggal pakai Oke. Okay. Jadi, uh, konsumen dapetnya benar bener terbaik. Oke. Okay. Asalnya 3,6 hmm. selama 5 tahun. Betul. Kalau 4 tahunnya, mbak? Kalau 4 tahunnya, oke. Okay, kita buka dulu 4 tahunnya. Ada 4 jutaan? Kalau untuk 4 tahun, ada. Sekitar 4 juta. 41, Pasatuan. empat satuan, kalau nggak ya? iya, dengan BP tatuan. tadi yang sama, iya, iya, betul. oke, nah, teman-teman mau pilih yang tiga juta, boleh tiga juta, boleh, yang lima juta, boleh, yang lima juta, boleh. boleh, kalau minta dikurangin lagi masih boleh nggak, masih, <laughs> masih, ya, masih, boleh. masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, yang penting juga datanya pasti dibantu Betul. sampai proof ya. ya. Walaupun ini mobil pick up loh. Betul. Betul. Karena rata-rata orang usaha itu benar-benar dari nol mbak. Bener. Jadi datanya ada yang kurang lah, ya. apalah ya, apalah. Yang terbuka aja okay. nanti kita jalan keluar. Nah di situ ya. dia teman-teman, ketemu sales ya. yang benar-benar kinerjanya antusias, ya. luar Harus. biasa. <laughs> Apresiasi ya. buat Mbak Melani ya. nih. Oke, okay. tambah nah, ada lagi, Mbak. Kira-kira Kalau -kira? untuk ekspresi juga murah nih. Ekspresi berapa sih, Mbak? Sekarang tau, Bapak Kalau espresso itu untuk DP sepuluh jutaan. Oke, okay. sepuluh jutaan sekitar sepuluh jutaan itu angsurannya di tiga jutaan, 3 berapa tahun enam jutaan, lima tahun, lima tahun 5 doang, lima tahun. Eh, beneran loh, jangan ya, mobil paling worth it. Ya, Suzuki bener untuk kelas barunya ya? Saya sarankan paling worth it, paling rekomendasi, bener. harganya paling kompetitif dan perawatannya pun lebih murah nah, dan efisien. Betul, betul. Starpartnya banyak di mana-mana. Betul. Cirinya Suzuki, apalagi Espresso ya kan. DP cuman 10 juta, aslinya 3,6. 3,6. Enggak nyek leher. Ini udah enggak nyek. Kejangkau e banget. Benar. Oke, yuk kita Ayo, ke dalam kita lagi. Ke dalam lagi. Oke, okay, setelah dari luar kita ke dalam lagi. Okay, adem, adem, adem biar sejuk. <laughs> nah, Mbak Melani, promonya apa lagi nih, Mbak? Kalau untuk promo uh, paling nih uh, Kasus sedikit-sedikit aja lah ya. Oke. Okay. Baleno 2022 kita kayaknya masih ada. Masih ada? Uh, tapi yang manual ya. Manual. Itu diskonnya Lumayan tuh, 23 up. 23 ke atas 23 up, ha -ha. Okay. 23 up. Nah kalau memang ada yang uh, kebetulan cari baleno, mungkin okay. malamnya aja, ya okay. nanti kita akan kasih penawaran terbaiknya, okay. ya kan? Ignis ada beberapa, ya. Okay. OTRnya berapa? OTR-nya Ignis itu sekitar berapa ya untuk 2022 ya, kalau okay. Ignis ya? Oh 2022 masih ya? 2022 nih kita ngabisin yang 2022nya juga boleh okay. ya kan? Tapi masih tersedia all type dan all. Ini yang, yang GX kalau oh, yang GX, yang GX, GX. Ya, itu hmm. otr-nya 500. 217 500. Ya. Aa, diskonnya diskonnya sekitar 19 jutaan jadi saya oh, gitu. di bawah 200 untuk S nya. Oh. Di bawah 200. Tapi masih bisa lebih ya? Masih kita usahain. Nah teman-teman nah, pengertiannya cashback ya kita ulas di sini nggak ah. mungkin frontal juga Betul. ya? Karena Ya, udah, langsung aja. baik pas, nah, kalau uh, betul. Nah, sama aku mau kasih clue untuk Grand Vitara nih, Bang. Oke, okay. ya, kalau untuk Grand Vitara itu kan estimasinya uh, sekitar dua bulanan lagi. Tapi kalau udah login, udah satu sampai dua bulanan ya. Nah, uh -huh. jadi okay. kalau misalkan pengen dapat cepet, ya mau nggak mau harus open Inden, open Inden. karena okay. antriannya juga. Sudah lumayan kan kemarin okay. di YMS itu kan. Benar, benar, nah, tapi kalau untuk open inden Grand Vitara, kebijakannya adalah booking fee-nya minimal 5 juta. Minimal 5 juta. Sudah -huh. dengan KTP. Betul, okay. karena kalau untuk Grand Vitara karena open inden, jadi kita langsung masuk list nanti dari pusat. Oke, okay. gitu. jadi kalau kita open inden, uh -huh. kita langsung tuh dapat list. Uh -huh. Tinggal mau kredit atau cash tinggal di belakangan nggak apa-apa. Uh -huh. Tapi fee-nya gitu. wajib 5 juta ya, bang Wajib lima juta. juta. Oke, okay. nah. tuh teman-teman Buat teman-teman yang mau open in dan hubung sekarang, betul. biar dapatnya bisa lebih lebih cepat. Uh -uh, karena, karena IMS betul. kemarin bener-bener membeludak -bener bener, ya, yang beli dog. ya. Hmm. Luar biasa. Jadi, loh. Semakin lama, artinya kan antriannya semakin di bawah. Bener, bener, bener, bener. Oke, okay. ada lagi? Sudah itu aja cukup semua, sudah unit, sudah kita geber, sudah kita buka promonya, sudah kita gelar. Okay. Tinggal konsumennya, nih. kalau memang ada yang mau ditanya, pengen info lebih detail, okay. langsung aja hubungin Melani. Nah, di situ ya teman-teman, pokoknya prinsipnya di sini nggak kaleng-kaleng diskonnya betul. ya berani compare berani berani bersaing Bener. dan berani fight juga Bener. lisingnya pasti dibantu Bener. data hancur sekalipun yang penting ngomong Bener. di depan Betul. Betul. kita cari solusinya barang bareng gak usah khawatir di sini, hmm. yang penting intinya model. adalah uh, kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik Betul. apapun kendalanya kita akan coba bantu yang penting bicara aja apa adanya Prinsip kita adalah memberikan pelayanan terbaik buat konsumen. Nah, disitu dia. Merinding loh. Oke teman-teman, berikut tadi yang kita promosikan. Betul. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau ambil mumpung, mau menyapas dan tepat. Oke, okay, benar. Akhirul salam, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan. Mbak Melani dari Suzuki Sejahtera Buana Trada Betul. Sawangan. Sawangan. Nah, Untuk diri, pamit.